Menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah, umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril Anisalam turun kepada Rasul mengabarkan, Siapapun orang yang berbuat maksiat, subur hidupnya, dan dia adalah umatmu satu tahun sebelum meninggal, dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh, malaikat Jibril kelamaan, balik kepada Allah, Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa, Seumur hidupnya Satu bulan sebelum dia meninggal Dia tobat kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya Apa Rasulullah bilang Aduh malaikat Jibril Jangan deh Kelamaan Umatku lalai Kembali lagi kepada Allah Turun lagi Ya Rasulullah Barang siapa dari umatku Dia berbuat dosa seumur hidupnya Satu minggu sebelum meninggal Dia bertobat kepada Allah Allah akan ampuni tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW Aduh jangan Malaikat Jibril Jangan umat pula lain Lihat Sayang gak Rasulullah sama kita Cinta gak Rasulullah sama kita Akhirnya kembali lagi kepada Allah Lalu kemudian turun Ya Rasulullah Allah berkirim salam kepadamu Barang siapa dari umatmu Dia melakukan dosa Melakukan keburukan seumur hidupnya Satu tahun Satu bulan Satu minggu Satu hari bahkan ketika ruhnya yakharin malam yaghir gharghara berbulat-balik di tenggorokan dia tak bisa berkata apapun kepada Allah tapi matanya menatap memohon kepada Allah hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah minta ampun kepada Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka It Tidak sayang, Allah tidak pernah bosan mengampunin hamba-Nya. Cuma hamba-Nya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah.